yang mengandung fosfat dan kalium yang tinggi seperti KB dan NOB saya buka dengan bukaan si cantik yang cukup subur kan silahkan dikomentari nanti akan saya bagi-bagi pengalaman ini eh, padahal di planter bed bisa subur seperti ini Nah, ini di Kota Malang ini lokasinya. Nah, tapi salah satunya adalah bahwa di printer bag ini saya lubangi di bawahnya sehingga akar bisa menembus ke dalam tanah nutrisi maupun kecukupan air cukup terjamin. Nah, ini penampakannya dari kejauhan. Terima kasih. silahkan like dan di-subscribe.